Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, Ibu. Ibu. Rumahnya di mana, Bu? Lupa saya, Maaf. Ayah, di Jalan Binta, di Bintaro, Jakarta Selatan, Ustaz. Bintaro, Jakarta Selatan. Banjir, Bu? Kemarin. Banjir, itu susah banget. Tapi di rumahnya lelanggah. Akses ke rumahnya aja Ustadz. Jadi agak banjir, susah. Oh banjir. Oke, ya sudah. Ustadz, ya. Uh, sebelumnya udah diceritain sama anak-anak. Ana, jadi, ya, sekitar tiga kali. Jadi, punya hubungan itu selalu kandas sebelum tiga bulan. Jadi, katanya Ustadz Sunah juga. Kebetulan kita ikut pengajian Sunah. Jadi, diiket di daerah pinggang. Aku nggak ngerti. Nah, kebetulan ini ada lagi tuh, muncul kayak ular. Apa kayak, kayak gitu? Aku mohon dibantu, terus mimpi-mimpi kayak gitu biar dihilangin ustadz. <laughs> ya, semoga saya bisa. Ya, saya tidak bisa. Amin. Allah, kalau Allah izinkan, itu akan bisa. Insya Allah, Amin. Eh, mimpi buruk yang sering apa, Bu? Ular ular. Sama uh, cowok. cowok, saya, saya nggak tahu, kadang hitam, kadang lelaki tapi saya nggak kenal. Mimpinya itu, kah Mimpi bersenang-senang? Oh, enggak. enggak. enggak. Dia, Dia datang aja. Mimpi ketemu laki-laki aja? Iya. Terus kayak ngeli ngeliatin, ngeliatinnya tapi nggak suka gitu. Ibu ini sudah pernah menikah ya? Sudah, kebetulan single parent sudah berapa tahun kurang lebih tujuh tahun mimpi buruknya itu apakah selama tujuh tahun eh uh, jadi dulu enggak jadi pernah pernah nikah siri sama uh, seseorang sebulan cerai dari perceraian itu udah mulai muncul aneh-aneh terus ke cowok tuh nggak nyampe tiga bulan itu pasti nya kandas nggak suka atau si cowoknya Tiba-tiba aja Selalu sebelum tiga bulan Selalu sebelum 3 bulan Itu nikah sirihnya ya, ya. itu pernikahan yang pertama atau kedua? Yang kedua oh, yang kedua Dan itu cuma 1 bulan 1 bulan anak, anak ini dari pernikahan pertama? Iya, ya, anak dari pernikahan, pernikahan, pertama. pernikahan pertama Pernikahan pertama berapa lama? 14 tahun Meninggalnya, eh caranya kenapa bu? Kode KDRT, Ustaz. Oh, bukan bukan cerai mati ya? Bukan. Baik-baik sih hubungan sama yang pertama baik-baik. Masih komunikasi <tuk> nggak ada masalah. Ibu ketemu Ustadz Sunnah terus dia bilang ibu diikat di mana di uh, Dia ya. di pinggang di katanya, katanya di kayak ikat jodoh gitu dia perukiannya dia perukian dia terhalang peruki, ya? iya Ustadz Ustadz hussein Mubarok aku kurang aku juga dikenalin sih Ia, aku iya. kurang paham ya saya kenal beliau kenal ibu Ustaz Rukiah sama Ustadz Husein udah berapa lama kebetulan dia jamaahnya juga oh iya dua kali oh, dua kali terakhir kapan ya, iya yang lalu, Ustaz. Ustaz. Oh. Waktu di Rukia apa reaksinya, Bu? Ada reaksi enggak? Muntah-muntah aja muntah, muntah. sih, bentar Kayak pertama muntah. Kesurupannya sih enggak, cuman kata Ustadz uh, Husain waktu itu anak juga kena. Jadi anak muntah-muntah juga. Hmm. rukia di rumah Ibu? Enggak di rumah, ustad di, di Bekasi, rumah Ustaz sama di Kajian. Oh, kenapa enggak dilanjutkan? Bu, <laughs> ibu jamaahnya kan sering ketemu ya, sering ketemu, sering ketemu sih. Si, uh, kan kan beliau juga setiap hari Sabtu, jadi benar. enggak, ketemu terus juga. Kerja. kerja terus. Aku juga baca-baca Ustad Indra, kayaknya enggak tahu pengen aja gitu, pengen aja nyoba ya ya mudah-mudahan kayaknya sih hati <laughs> lebih condong ke ustadz Indra sih. wes saya ndak hebat kok ndak ada kelebihan. entar dulu bu ya saya mau sebentar ntar maaf. baik ustad. eh. Uh... abu pecihnya ya, ya. kekencengan pecih baru itu di, dikasih dikasih temen tuh kekencengan sini itu enak rasanya oke okay. okay, sekarang apa yang ibu rasakan nggak ada sih, cuma saya deg-degan aja nih. Kok takut gitu? Ah, takut ibu, lihat saya takut ya? Ya pokoknya deg-degan aja kayak hawanya was, nggak enak aja. Oke, okay. semoga Allah mudahkan bu Mari kita mulai. Iya. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. bismillahirrahmanirrahim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 لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقاما اللهم رب الناس أذهب البعث وشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقاما بسم الله أركيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أركيك Bismillahi arkik min kuli min nafsin ainin hasidin Allahu min nafsin ainin Apa yang dirasakan Bu? Duk Iya. Ada rasa panas di badannya? Di punggung? Di dada sih Dadanya panas? Iya Alhamdulillahimineh وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ أَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّخْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَلَّذِينَ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا وَلُمُسْلِمِينَ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ فَأَتَى اللَّهُ بِنِيَامِهِم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الصَّقْعُ مِن فَوْقِهِمْ وَآتَاهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يشعرون Bara'atum minallahi wa rasulihi ilaladhin ahatum minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu wa Apa yang dirasakan bu? sedih oh, aja dong ah, tahu, aja. kenapa ibu sedih kenapa ibu menangis oh gak tahu tahu tahu tahu kenapa badannya semakin Dada. panas dadanya aja. dadanya panas ada rasa berat di kepala atau pundak iya pusing deh, semalam tuh pusing deh jam 2 sampai jam setengah 6 setiap oh ya saya pusing tuh setiap setengah dua Ustadz setengah dua jam tiga itu pasti pusing jadi saya, saya selalu, pusing. selalu minum panadol dan di jam yang sama malam malam selalu bukannya selalu konsumsi ibu udah tidur kan iya pasti kebangun, kebangun gitu. terus kepalanya sakit gitu iya jadi kebangun tuh sakit palanya jadi selalu minum panadol atau bodrex itu setiap hari dan di jam yang sama. Tengah dua malam? Jam dua, jam tiga. Ya. Pokok setelah lewat dari jam satu malam. Ibu, paling sering mimpi apa? Ketemu laki-laki? Iya, -laki? sama ular. ke Baru-baru ini sih digigit ular gitu. Di pergelangan tangan. Sama ada kayak cowok besar gitu. Oke. Coba Ibu fokus ke... Makhluk itu ya, yang besar itu ya. Ibu fokus saja. Jadi kita, maksudnya kita kenakan rukyah ini ke dia. Mungkin dia ada di badan ibu. Mungkin, mungkin. Wallahu'ala. Wa <tuh> qadimna ila ma'amilu min amalin saja'allahu haba amman surat. وينزل عليكم من السماء ما ألي طهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدم، فأترضه بنيانهم من القواعد، فخر عليه مسخر من فوقهم وأتاهم الأدب من حيث لا يشعرون minallahi wa rasulihi minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu wa umirtu wa ana Rasa muntah bu Ya, muntahkan aja Ayo bu, dorong ke, ke mulut bu, yang di dadanya Dorong ke mulut sosok. Masih panas dadanya. Masih panas dadanya. وَقَدِمْنَا إِلَيْهِمْ عمل بِنَائِرٍ مِّنَ الْأَمَلِ فَجَاءَهُمْ بُشْرَىٰ أَمَانٍ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ الله بنيانهم من الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفُهُ Wahatahumul adzabumin hisulayyshun keluar yang ada di dada keluar yang datang dalam mimpi yang menyakiti yang menghalangi menikah keluar dari badan ini dengan izin Allah Bara'atum anAllah wa Rasulih dan kafina akhtumin almusrikin kul Inna salati wa nusuki wa mahiyah Sulitil alamin muslimin Udah sih Enteng. Lagi, Ustaz? enteng? Ya, udah nggak tadi. Uh, Ada ke rasa sakit di perut bagian bawah ada, apa, Ustadz? Ada rasa sakit di perut bagian bawah? Kadang, tapi ini enggak. Bukan. Cuma Bu... suka pusing di... Bukan, yang sekarang. Sekarang perut bagian bawahnya sakit enggak? Enggak. Pinggangnya? Enggak. Pundak? Berat. Sebelah mana? Sini. Oh, dua-duanya. Sama pusing. Oh. Itu siap ya? Iya. Tolong ke belakang. Ke belakang. Tolong tepukan sininya mbak. Berapa umurnya nih? 21 Ustaz oh, iya. Tolong tepukan kiri kanannya mbak. Tepuk mbak. Keluar lewat mulut. Keluar yang datang lewat sihir untuk menghalangi kehidupan di Tepuk eh, di sininya, mbak Di tengah-tengah. Naik lagi tangannya. Berdiri, Mbak, berdiri, Mbak. Nah, ya. ya. Tepuk, tepuk. Keluar yang ada di kepala, yang membuat was-was, yang memberi mimpi buruk, yang membuat sakit di kepala setiap malam. Keluar lewat mulut. biyadihi oh. malakutu kulli wa ilaihi turja'un. biyadihi malakutu kulli wa Oke, okay, cukup, cukup. Ya, apa yang dirasakan sekarang Bu enteng sih Jadi panas banget terus pas komunikasi sama Ustaz tuh udah takut udah gelisah aja deh tapi pas keluar banyak ini Alhamdulillah udah enak maksudnya udah enggak nggak kayak tadi Alhamdulillah Ibu masih takut Lihat saya iya sedikit masih masih, masih. masih. Uh... Letakkan tangan kanannya di dada, Bu. Nah, terus agak ditekan, dorong ke leher, terus ke mulut. Lakukan berulang-ulang sesubhanallah uh, di Eh, <tuh> Iya. Yeah. di lehernya udah ya, sedikit tapi udah sih keluar udah keluar kayak gumpalan <sir> udara gitu kak Bu rasanya uh, iya, ya. cukup kan kayak, uh, gitu. kayak ada gumpalan apa A angin udara <sir> gitu kan ada berapa gumpalan <sir> yang ibu rasakan nggak tahu kok muntahin tadi muntahin dihitung ya Bu ya <sir> <sir> ah, apa yang dirasakan sekarang Bu masih kak ibu takut melihat saya? Udah nggak begitu kayak tadi, nggak. Apakah badannya terasa lebih ringan? Iya, enteng. Apakah dadanya masih panas? Nggak, Alhamdulillah. Apakah kepalanya masih berat? Nggak. Pundaknya? Nggak, enteng. Pas tadi muta-muta tadi enteng. Alhamdulillah. Ayo nah, kita cek apakah masih ada? masakan <Sing> Tolong tepukkan pinggangnya mbak, tengah-tengahnya, pinggang tengah-tengah. Iya. tepuk, tepuk, tepuk, tepuk. tepuk fasun bahinda di biatihi mal kutukun syai huwa Dorong, Pak. Dorong dari pinggang, dorong sampai tengkuk. Dorong dari pinggang sampai ke tengkuk. Dorong sampai ke tengkuk Mbak. Sampai ke tengkuk. Iya. Yeah. Dorong Mbak. Bukan. Bukan dipijat, didorong, dorong aja. Letakkan tangannya di pinggang, terus dorong sampai ke tengku. Ikuti aja instruksi saya. Subhanallah di biadhihi malakutu kulli wa Iya, keluar. Eh, cukup, cukup. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan sekarang, Bu? Capek Badannya lebih enteng lagi dari sebelumnya? Iya, enteng Masih takut enggak lihat saya, Bu? Enggak, insya Allah enggak. Nah. Tadi udah, tadi duduk hmm, Sekarang udah normal rasanya Udah Pandangannya jadi lebih terang Iya. Ah. enteng aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, Allah mudahkan rukiahnya. Enggak santai. Ustaz, aku mau tanya. Jadi biar dia enggak masuk lagi, aku bagaimana ya, Ustaz? saya tidak masuk lagi, Ibu harus membentengi diri. Cara membentengi diri dari gangguan jin dari sihir itu adalah dengan zikir ibu harus memperbanyak zikir alhamdulillah sih aku selalu selawatan zikir setiap saat selalu doamu juga zikir tanggung juga, tahan juga ya, boleh insya Allah hmm. ini belum tuntas saja makanya hmm. kalau jadi harus diatur lagi gitu ya Ustadz bukan kalau Ibu sudah di terus masih mimpi buruk, masih terganggu ibadah, lupa rokaat, rasa malas, yeah. mudah emosi, batip tuh belum, belum sembuh, Bu. Mm. Tapi kalau Ibu rukia, terus ada periode bebas gejala, misalnya seminggu tidak pernah lagi mimpi buruk, seminggu ini mudah mengontrol emosi, Seminggu ini tidak was-was Itu berarti udah sembuh Tapi kalau seminggu kemudian ada lagi Itu berarti ada yang baru Oh muncul lagi dia Ada ada lagi Kalau itu sihir Berarti sihirnya diperbaharui Oh Itu Tapi kalau Dulu jadi Jadi waktu habis Rukiah Enggak tuh udah lama Enggak Cuman Ustadz waktu itu bilang Dia nanti akan datang lagi Ustadz Husein ya Husein ya tuh sampai kesini jadi kayak gini ya kepada allah ini kalau menurut uh, assessment saya ini sihir bu oh sihir hmm. di badan ibu tuh ada jinnya ada jinnya hmm. nah kenapa di badannya ada jin kemungkinan karena sihir Waktu saya bacakan Rukiah, terus kepala ibu jadi berat, atau pundaknya jadi berat, itu tanda ada jin di badan ibu. Kalau orang normal, orang yang tidak ada jin di badannya, ketika mendengarkan Rukiah, ya biasa aja Sama aja kalau ibu mau ibu di Rukiah, kayak gini secara langsung, atau ibu nonton video Rukiah sekalipun, kalau di badan ibu ada jinnya, reaksinya itu kan kayak gitu. Kepala jadi berat, pundak jadi berat. Kemudian berdebar kencang. Berdebar sekali. Iya. Beda kalau. Debarnya itu beda kalau ibu. Ketemu dokter gigi misalnya. Mau cabut gigi itu kan deg-degan tuh. Dengan. <tuh> kalau ibu ketemu laki-laki yang ibu suka misalnya. Itu berbeda. Kalau ada jin di badan. Nah, se sebelum mulai Rukiya pun udah terasa kan. Waktu ketemu per Rukia itu berdebar sekali. Kencang. Takut. Kalau tidak takut, iya, right. hmm, kalau takut uh, Benci sama tuh, Itu tanda ada jin di badan Jadi ketika dibacakan rukyah Kepala terasa berat, pundak terasa berat Dada terasa berat Kayak apa nafas itu Kayak terhimpit gitu. nah, Itu tanda ada jin di badan kita Ketika mendengarkan rukyah Kemudian ketika dibacakan rukyah Merinding nah, Itu juga tanda ada jin di badan Ketika mendengarkan rukyah Seperti ada yang bergerak-gerak berjalan-jalan di badan, nah itu tanda ada jin di badannya. Kemudian ketika dibacakan rukyah, ada bagian tubuh tertentu yang rasanya mengembang, kayak membesar, kepala biasanya. Ketika dibaca rukyah, kepala tuh rasanya membesar, kembang, kempis, kembang, kempis atau di, di badan. Dari kepala mulai turun ke badan, itu kayak membesar, membesar. Itu tanda ada jin di badan kita. Ketika di rukyah keserupaan, nah itu udah jelas, udah pasti. Udah di Rukiah kesurupan dia berarti ada jin di badannya selama ini Nah kalau sihir Tanda khas, ciri khas sihir itu ada dua bu Yang pertama ketika di Rukiah menangis tanpa sebab Nggak tahu kenapa, sedih, dengar baca ruqyah itu sedih rasanya Pengen nangis kayak Ya kayak tadi. tadi itu Ada pasien tuh yang sampai sampai sesegukan hihihi, hihihi, Gitu mbak nangis, ya, gitu nangis kayak gitu Bukan sebatas kayak ibu oh, tadi, iya. ada yang seperti itu. Yang kedua, rukyah pertama kayak itu sesegukan, Ustadz. Oh ya, iya. Yang kedua, tanda sihir yang ada di badan atau pada diri seseorang ketika dibacakan rukyah akan terasa panas. Seluruh badan bisa itu panas, dada nih, dada di sini ke depan terus punggung. Ada yang sampai ke wajah, tuh pasien tuh ada panas, bahkan yang pernah saya lihat langsung bu ya pasien saya itu uh, dia sampai keringatan ini mukernanya itu basah dia pakai baju tiga lapis katanya dia pakai baju dia pakai jilbab ini pasien rukyat group bu yang di Jakarta itu kan pasien tuh iya, saya suruh gini uh, apa ketentuan pasien itu membawa mukena kan ini pasiennya udah Bajunya udah pakaian syari, Cuman dia masih mau pakai mukena lagi Jadi kan tiga lapis pakaiannya Itu tembus Bu Saking panasnya Tembus ininya Keringetan sampai ke mukenanya basah Panas banget katanya Sudah Ses selesai rukia panas Seluruh badan panas Itu tandanya bu, dua itu Di Rukiah menangis tanpa sebab Kemudian badan terasa panas Kalau jin leluhur Jin leluhur, jin, jin nasab yang biasa orang sebut jin nasab itu sebagian uh, pasien yang punya jin leluhur di badannya ketika di itu ada yang menangis tapi menangisnya beda dengan sihir, menangisnya itu kayak sedih se seolah-olah ingin berpisah dengan sesuatu sedih rasanya, kayak mau kehilangan, kayak kita misalnya ada keluarga yang meninggal sedih kan sedih karena kehilangan kita, gitu. sedihnya tuh kayak gitu katanya. Iya. Kalau sihir itu pasiennya menangis tanpa sebab, dia tidak tahu kenapa, tidak tahu sedih banget katanya dengan Nah itu, ya, wah, wah, wah. Kan normalnya di badan kita nih tidak ada jinnya bu, tidak ada jin tinggal di badan iya, manusia, Ber Bertempat berumah di badan manusia tidak ada normalnya. Nah sekarang waktu dibacakan ibu kan punya keluhan tuh Terhalang menikah, terhalang kehidupannya dan yang lainnya Lalu mimpi buruk tuh kan Ketika di Rukia, ada tanda-tanda tadi tuh Itu menandakan di badan ibu ada jin Ya ada jin itu tanda-tandanya Pertanyaannya kok bisa ada jin di badan ibu? Apalagi kayak ibu ini maaf Ibu kan beribadah, ibu zikir pagi petang Banyak beribadah Kok masih bisa ada jin? Kan aneh, kan harusnya tuh enggak gitu. Secara teori, di atas kertas, harusnya tidak Masa orang rajin ibadah, ada jin ibadahnya. Nah, itu ternyata masuknya itu lewat sihir. Hmm. Allah kenapa ibu kena sihir? Iya, gitu. nah, kenapa? Kenapa, Ustaz? Bu? Kok ibu kena sihir? Padahal ibu rajin ibadah, rajin zikir, hmm. udah membentengi diri. Kok masih kena sihir? Ayo, kenapa, Bu? Jawabannya. Tidak tahu, <laughs> Jawabannya karena takdir Allah Sihir itu seperti penyakit Bu Sihir itu mengenai siapa saja Mau dia rajin ibadah, mau dia malas ibadah Mau dia orang biasa Mau dia seorang Nabi, seorang Rasul Gimana juga Nabi Muhammad alaihi Nabi itu satu bulan kena sihir Bu, sakit Satu bulan Bu, kurang apa coba ibadah Nabi ya kan ya, ya. Hmm. Ya, ya. sihir itu terjadi atas izin Allah wa ahadin illa tidaklah tukang sihir itu Menimpakan atau memberi mudarat kepada seseorang kecuali dengan izin Allah kalau Allah izinkannya ya kena kalau Allah tidak izinkannya tidak jadi tidak ada gunanya dong saya dzikir pagi petang tidak bukan kayak gitu ada Zikir pagi petang yang ibu baca itu Tetap ada manfaatnya Zikir pagi petang itu bu Tidak menghilangkan sihir Tidak menghilangkan sihir Tapi dia akan mengurangi bahayanya Dulu ada sahabat Saya lupa namanya ya Ada sahabat datang menemui nabi Di waktu pagi Di waktu pagi itu Kesakitan Bu Aduh kok kal kalau bahasa kita mungkin gini Aduh aduh ya Allah sakit nih sakit Datang kepada Nabi Kenapa kata Nabi Saya disengat kalah jengking Kemarin malam tadi malam Kakinya Kakinya itu disengat kalah jengking Kan di padang pasir kan Bu banyak pada Banyak kalah jengking oh, iya. Kata Nabi gini Ada Adapun engkau Apabila kemarin sore Engkau mengucapkan Hitam mati min Maka racun itu tidak akan membahayakanmu. Maka racun itu tidak akan membahayakanmu. Artinya apa, Bu? Walaupun kal kalajengking itu sudah menyengat, racunnya sudah masuk ke badan ke kaki, racunnya itu tidak membahayakan. Jadi, tidak sakit-sakit itu gitu Jadi, itu dijelaskan oleh uh, Sya'adur Razak ibu tahu Syabdr Azak? nggak tidak tahu ya sudah Syabdr Azak tuh yang, yang sering datang ke Indonesia itu bu, Gurunya ustadz Firanda bu Oh Oh ustadz Firanda itu tahu tapi ya syeikhnya gurunya itu salah satunya itu uh, Syekh Abdul Razak Profesor Dr. Abdul Razak bin Badar bin Abdul Muhsin al Badar ah itu Uh, saya pernah mendengar dan mencatat uh, penjelasan beliau beliau menjelaskan gini jadi kalimat Audbi kalimat hitam Sy itu tidak menghilangkan racun tidak menghilangkan <tuk> ra racunnya kan udah masuk kalau di, hmm. disengat kalajengking racunnya masuk tapi kalau kita membaca itu maka racun yang masuk itu tidak akan membahayakan <tuk> Itu zikir petang ya kalau gak salah Ya, ya itu bagian ya. dari zikir yang dibaca di waktu petang Dibaca tiga kali Jadi Bu Seandainya sihir itu Tujuannya untuk uh, Katakanlah untuk membuat stroke Misalnya ya Ada pasien di sihir Tujuannya untuk membuat stroke Jadi lumpuhnya tuh harusnya setengah badan Sebelah kiri misalnya hmm. Tangan kiri, kaki kiri Tapi karena tapi dari sebab dia sering membaca zikir pagi petang, memohon perlindungan kepada Allah, suatu hari apabila sihir itu Allah izinkan masuk, efeknya tidak akan 100%. Dia memang kena sihir, dia memang dimasuki sihir ya, tapi efeknya itu misalnya hanya membuat kakinya sakit. Dia tidak lumpuh, dia masih bisa berjalan, hanya kakinya sakit, misalnya ya, hanya kaki kirinya, misalnya kaki kirinya sakit, dia kalau sholat sakit, kalau berdiri berjalan sakit. Kena memang sihirnya tapi tidak 100% persen naik? Jadi jangan, hmm. jangan, hmm. ini, jangan males, wah udahlah, kayaknya dikir, dikir sama aja, nggak kayak gitu, bukan seperti itu. Kita mohon perlindungan kepada Allah, kalau memang sudah maksimal membentengi diri, masih kena juga ya itu, kita ucapkan kadar ruang wa Allah Allah itu takdir Allah, Allah berkendak, Allah melakukan sesuai kehendaknya ya kita. Itu bagian dari musibah pada diri kita jadi, Ya sudah kita kena sihir, kita kena gangguan jin, atau kita kena lain, kita sakit ya kita berobat, kita berobat, ya gitu aja. mudah-mudahan. Uh, Udah berhenti dari gangguan, minta didoain juga, mudah-mudahan aku sama anak-anak uh, sehat-sehat. Uh, terus perlu rukiah lagi nggak Ustadz Mohon maaf. Rukiah itu berobat, Bu. At rukiah itu kan berobat. Berobat itu kalau kita sakit. Ya kan? Setelah kita, ketika kita sakit, lalu kita berobat, lalu Allah sembuhkan. Setelah itu yang kita lakukan adalah upaya pencegahan. Kan? Nah, setelah ini kan ini pasca rukiah nih. Rukiah itu kan tiga fase kan. Fase prarukiah, fase rukiah, fase pasca pak Nah, sekarang ibu ini yang barusan kita lakukan itu fase rukiah. Nah, setelah ini kan ibu masuk fase pasca rukiah. Pasca rukia itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah membentengi diri. Rukiah itu kalau, kalau habis ini ibu mimpi. Misalnya nanti malam nih. Ibu mimpi buruk lagi misalnya ya. Semoga tidak ya. Lebih buruk lagi atau terhalang lagi kehidupannya atau ada yang tidak uh, tidak apa tidak berjalan dengan normal tanpa alasan yang logis misalnya Jadi, pokoknya ibu pikir ini kayaknya ada lagi nah ya udah pada saat itu berarti kemungkinan ibu kena gangguan lagi nah, pada saat itu ya ibu dirukia. Hmm. Rukia itu tidak perlu enggak perlu apa maksudnya ketemu perukia untuk dirukia itu tidak perlu rutin-rutin. Yang kita lihat aja diri kita ada nggak eh, gangguannya gitu Intinya gini Bu, rukiah itu kan Kalau bisa dikerjakan, kalau mampu dikerjakan sendiri Maka kita lakukan kan gitu Kalau kita enggak mampu Maka kita minta bantuan orang lain Minta bantuan ahlinya gitu kan Atau orang yang yang biasa melakukan itu gitu kalau, kalau, Kayak saya ini kan bukan ahlinya Bu Saya ini cuman biasa aja biasa melakukannya sering di, disuruh diminta orang kan gitu bukan ahli saya bukan karena saya ahli orang minta saya tuh bukan karena saya ahli bu karena orang mungkin lihat saya di YouTube mungkin orang lihat oh ini ada dokter nih dia bisa rukyah ya coba ah kayak bukan kan pengen coba-coba kan nah bukan karena saya ahli nah sebenarnya bu dalam sunnah pun sudah sudah Nabi anjurkan dan itu Harusnya ya, harusnya setiap muslim sudah melakukannya. Ibu, eh, apakah ibu mengerjakan sunnah sebelum tidur, mengumpulkan dua telapak tangan, kemudian meniupkan pada telapak tangan itu, lalu membacakan surah Al-Ikhlas, al surah Al-Falak dan An-Nas, lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Itu diulangi Enggak. Belum pernah ya Itu diulangi Tiga kali ya, tiga kali. ya. Itu namanya Rukiah mandiri bu hmm. meruqyah diri sendiri Itu Nabi lakukan Tiap malam loh bu Jadi kita baca Trikul ya ustaz hmm. Terus kita ke muka Terus langsung ke badan Ke bawah gitu Ini bu Nabi lakukan S.A.W Setelah Nabi Diri disembuhkan oleh Allah dari kena sihir itu, tuh. Waktu Nabi disihir Labid bin Asam, itu kan satu bulan Nabi sakit kan, Nabi beraya Allah sembuhkanlah hamba sembuhkanlah hamba. Sampai sudah satu bulan Allah utus dua malaikat yang oh, Nabi kan lagi baring tuh yang satu duduk di atas kepala beliau, yang satu di ujung kakinya. Lalu dua malaikat ini ber berdialog berbicara Nabi dengar pastinya kan siapa apa yang terjadi pada pada ini pada beliau ini katanya ini di, di sihir siapa yang melakukannya Labid bin al di mana media sihirnya di mana buhulnya itu kan pakai buhul dia pakai ukot ukot tuh simpul bu simpul pakai ukot buhul kalau bahasa indonesianya nya buhul simpul simpul itu kalau bahasa bahasanya tuh not Not, nah itu, oh di sumur Zarwan, sumur Zarwan itu ditaruh di, itu kan sumurnya itu udah kering, tapi masih ada air di bawahnya, ditaruh di situ terus pakai batu, dia pakai mayang kurma itu bu, mayang kurma kayak kepala setan katanya setelah ada sahabat yang ngambil. Nah pada saat itu bu, pada saat kejadian itu malaikat Jibril yang di atas kepala Nabi itu membacakan Muawizatain. Muawizatain itu dua bu, yaitu Surah Al-Falaq dan An-Nas. Surah Al-Falaq dan an, Al dan an itulah asbabun nuzulnya dua surah itu, dua surah terakhir di Alquran itu bu. Sejak saat itu, sejak saat itu Nabi bu, setiap Nabi itu musuhnya dua bu, musuhnya itu manusia dan dan dari golongan jin, syaitan dari golongan jin. Yang manusia hmm. coba ada yang coba membunuh Nabi, ada yang memfitnah Nabi, yang coba mencelakai Nabi. Begitu juga dari golongan jin. Jin Ifrit itu berapa kali itu mencelakai Nabi? Dua kali yang yang yang ada ini riwayatnya ya. Dua kali bu. Satu waktu Isra' Miraj. Peristiwa Isra' Yang kedua waktu Nabi sholat tuh Coba. Waktu Nabi sholat bu. Jin Ifrit. Bawa api. Buah. Dia mendekat, mendekat, mendekat ya. Nah. Dulu Nabi Muhammad saw itu selalu mem, uh, membaca doa perlindungan yang banyak banyak doa perlindungannya itu bu perlindungan dari setan dari kejahatan setan yang yang sekarang sisanya yang ada di hadis-hadis Sahih itu bu coba ibu baca rata-rata doa perlindungan itu bu pasti berlindung dari kejahatan setan mau keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim itu kalau ibu baca hadisnya itu kan dari perlindungan dari setan kan? Mau masuk rumah, Nabi suruh baca bismillah. Mau buka pintu tuh baca bismillah. Bismillah, tutup. Supaya syaitan tidak ikut masuk. Berarti waktu kita keluar itu, setan itu ada di sana. Dan waktu kita mau, keluar, mau masuk rumah, dia mau ngikut kita ke dalam rumah. Mau masuk toilet, berlindung dari setan Mau berhubungan suami istri, berlindung dari setan Mau buka baju, mau mandi, atau mau buang air, baca bismillah, berlindung dari syaitan. Banyak sekali berlindung dari setan Karena setan itu bisa membahayakan Nah setelah muawizatain itu turun surat yaitu surah al falak dan anas An maka Nabi lebih banyak menggunakan itu untuk uh, perlindungan. Nah makanya setelah itu bu setelah itu ya Nabi me merutinkan tuh sebelum tidur Nabi kumpulkan dua tangannya kemudian membaca mm -hmm. meniupnya ditiup, uh, kemudian membaca surah al ikhlas. Kepada telapak tangan itu Surah Al-Falak dan an Lalu diusapkan Nah itu Itu namanya Rukiah Bu Itu teknik Rukiah sapuan namanya Disapu di, Diusap gitu bu Misalnya Ibu Kalau Misalnya Ibu di Rukiah nih Waktu di Rukiah Ibu Ngerasa berat di sini Wow mungkin jinnya di situ Wah misalnya ya Itu dibaca-bacakan Ibu ndak, ndak keluar jinnya ndak, Ibu ndak muntah ndak sang. Akhirnya Ibu di, diusap tuh Sama Rukiahnya Misalnya diusap gini Atau ditepuk Nah, yang dilakukan Nabi setiap malam itu, bu, kan disunahkan tuh kita sebelum tidur, kita melakukan itu. Itu adalah bentuk rukiah, Bu. Bentuk rukiah. Nah, pasien Bu. Insya Allah nanti dilaksanain. Semoga Allah memudahkan. Passion itu yang terkena sihir atau misalnya ada jin di badannya, sebagian itu tidak ber, tidak selesai dengan hanya melakukan itu. Nah, apabila itu terjadi, Berarti kan tidak cukup dengan rukiah mandiri Itu saatnya ibu atau pasien itu Meminta bantuan orang lain Meminta bantuan perukiah Saya udah rukiah mandiri udah sering Tapi masih belum hilang gangguannya Ya berobatlah berobat lah Sama kayak gini bu ibu sakit gigi Ibu sakit gigi Ahlinya siapa bu kalau sakit gigi? Dokter, dokter gigi dong, ya kan? Ahlinya dokter itu dokter ya. gigi tapi boleh, ndak ibu berobat dulu sebelum ke dokter gigi. Boleh, boleh. aduh, saya sakit gigi. Wah, malas ke dokter gigi, nanti bayar lagi terus jauh. Misalnya ya, atau ndak sempat. Hmm. Coba saya obatin sendiri pergi ke apa ke apotek. Misalnya, atau ke mana? Tanyakan ada obat pereda nyeri? Ada kata ini dikasih terus, ibu minum itu nih. Bu, ngobatin diri sendiri tuh nah itu ada yang sembuh kan ada orang yang dia minum obat ini sembuh dia dengan izin Allah ada yang tidak udah tiga hari minum obat ini masih sakit ya udah itu saatnya kita datang ke ahlinya kan hmm, oke okay. yeah. cukup ya Bu semoga Allah menjaga ibu dan keluarga semoga tidak ada gangguan lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi sukronusta